salam jumpa kembali Dengan saya Bagus kris ngeceplak. Salam toleransi NKRI Hidup matiku Ruda selalu Di dadaku Oke teman-teman Rekan-rekan semua Kembali lagi saya Kan membuat konten Ini